Jika kartu Raja dan Ratu Zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing Raja dan Ratu Zodiak. Pertama, support energi kepada Raja Zodiak di bulan November 2020, selanjutnya kepada Ratu Zodiak di bulan November tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan Raja dan Ratu Zodiak di bulan November tahun 2020. Pertama, kartu kesimpulan kepada seorang raja zodiak. Selanjutnya, kesimpulan kepada ratu zodiak. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk seorang raja zodiak di bulan November adalah. four of tackle ataupun empat koin Untuk raja zodiak di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini digambarkan seorang Taurus akan menjadi sosok rasa zodiak di bulan November, dikarenakan di sini seorang Taurus mendapatkan keuangan yang stabil, mendapatkan ide-ide yang stabil, dan seorang Taurus melakukan hal-hal yang terbaik yang berguna bagi orang banyak. Dan di sini, dua poin menggambarkan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang Taurus di bulan November akan berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dan di sini, seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang ringan langkah di dalam menghadiri acara, di dalam menghadiri undangan, ataupun di dalam menghadiri setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang masyarakat ataupun seorang individu yang dimana di sini sebuah undangan dilayangkan kepada seorang Taurus. Dan di sini seorang Taurus akan mendapatkan nilai yang positif dari orang-orang di sekitar ataupun orang di lingkungan terdekatnya. Dan satu koin di dalam genggaman itu merupakan Apapun yang dilakukan oleh seorang Taurus di bulan November tahun 2020 itu akan membuahkan hasil terutama di dalam kategori materi dan keuangan yang dimana di sini seorang Taurus suka membantu orang lain dan suka berbagi kepada sesama dan di sini juga menggambarkan usaha seorang Taurus di bulan November akan semakin maju dan dimana di sini seorang Taurus mendapatkan penilaian yang positif dan mendapatkan respon yang positif serta auranya akan mulai memancar di bulan November tahun 2020 yang dimana di sini orang-orang di sekitar akan melihat dan selalu merespon seorang Taurus di dalam hal yang positif dan satu koin berada di kepala itu menandakan ide ide pokok ataupun buah pikiran yang dikeluarkan oleh seorang Taurus di dalam kategori pekerjaan untuk mendapatkan suatu hasil yaitu hasil di dalam keuangan materi akan membuahkan hasil yang dimana di sini sangat membantu dan berguna bagi orang lain dan di sini juga tidak jarang seorang Taurus akan bertukar pikiran kepada orang lain yang di mana di sini tujuan seorang Taurus adalah membantu orang lain untuk meningkatkan keuangan di bulan November dan di sini seorang Taurus akan suka memberikan ide yang terbaik dan suka memberikan pendapat yang terbaik kepada orang lain yang di mana di sini hasilnya akan positif dan seorang Taurus akan mendapatkan respon dan aura positif dari orang lain ataupun orang di lingkungan sekitarnya serta orang yang ia bantu dan di sini seorang Taurus bisa dianggap sebagai seorang Raja Zodiac di bulan November tahun 2020 karena melakukan suatu hal yang positif kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang di sekitar serta berguna dan berfungsi bagi orang banyak dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya yang sudah dewasa dan dalam kategori ini orang-orang terdekat seorang Taurus, orang-orang yang berada di lingkungan seorang Taurus dan seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan di disini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seorang Raja zodiak mana ia melakukan hal-hal yang positif dan suka membantu orang lain dalam kategori kehidupan keuangan dan pekerjaan, yang dimana hasilnya akan maksimal dan disinilah respon orang terdekat ataupun lingkungan sekitar akan memberikan respon yang positif dan memberikan aura yang positif kepada seorang Taurus sehingga disini seorang Taurus bisa dianggap sebagai seorang Raja zodiak di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Fool Secara umum, the full itu diartikan permulaan awal mula menyarankan orang untuk memulai dan memberikan suatu permulaan kepada orang-orang di sekitar yang sangat bermanfaat dan mendapatkan respon yang positif. Jadi di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seorang Raja zodiak, yang dimana memberikan ide langkah ataupun suatu kategori masukan di dalam meniti karir di bulan November tahun 2020 yang dimana hasilnya akan maksimal kepada orang lain dan berguna bagi orang lain untuk meningkatkan keuangan di bulan November dan disini seorang Taurus akan mendapatkan motivasi serta mendapatkan aura yang positif dari orang-orang yang ia bantu orang-orang di lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat seorang Taurus yang disebut sebagai Raja zodiak di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu ratu zodiak di bulan November adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Untuk seorang ratu zodiak di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Libra yang tanggal kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan gelar ataupun kategori seorang ratu zodiak di bulan November dikarenakan yang pertama. Seorang Ratu zodiak mendapatkan hubungan asmara yang sangat bagus di bulan November bersama seorang pasangan yang dimana mana di sini seorang Libra mencintai diri sendiri dan mencintai pasangannya sendiri yang terletak di dalam kekurangan pasangan dan di sini juga bisa digambarkan seorang Libra akan mencoba memberikan ide ataupun memberikan masukan kepada seseorang yang mendapatkan masalah di dalam kategori hubungan asmara yang di mana seseorang tersebut berbagi cerita kepada seorang Libra di atas perlu pesah dalam masalah hubungan asmara dan di sini seorang Libra mampu memberikan solusi yang terbaik kepada seseorang tersebut untuk mendapatkan solusi di dalam kategori hubungan asmaranya tersebut sehingga di sini seorang Libra mendapatkan aura dan respon yang positif dari orang-orang tersebut dan di sini bisa dikategorikan seorang Libra mendapatkan julukan sebagai seorang ratu zodiak di bulan November tahun 2020 dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Libra melakukan suatu hal yang sangat bagus di dalam kategori hubungan asmara, di mana di sini penilaian orang, penilaian pasangan, ataupun penilaian orang-orang di sekitar sangatlah positif kepada seorang Libra yang pertama, di mana seorang Libra mencintai pasangan dengan kekurangan. Yang kedua, seorang Libra dapat membantu orang lain di dalam kategori masalah hubungan asmara dan memberikan solusi atas masalah hubungan asmara tersebut. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umum, Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok pasangan yang mencintai kekurangan pasangan, dan di sini seorang Libra merupakan sosok seseorang yang suka membantu seorang wanita yang sudah dewasa. Di dalam kategori hubungan asmara dan mendapatkan solusi atas masalah hubungan asmara wanita tersebut dan di sini juga bisa dikategorikan seorang libra banyak mendapatkan respon motivasi serta aura yang positif dari orang-orang di sekitar yaitu seorang wanita yang dimana wanita tersebut adalah orang yang berada di lingkungan sekitar orang terdekat bahkan sahabat libra sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength Secara umum, strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan. Jadi di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan hubungan asmara yang bagus dan membantu orang lain untuk mendapatkan solusi atas hubungan asmara yang dimana mendapatkan aura positif dari orang lain yang dimana juga seorang libra memberikan suatu tekanan yang menjadi kekuatan di dalam kelembutan hati seorang wanita untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus di bulan November tahun 2020. Sehingga di sini seorang Libra bisa dijuluki seorang ratu zodiak di bulan November tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya Rasa zodiak di bulan November adalah seseorang yang berzodiak Taurus dan ratu zodiak adalah seseorang yang berzodiak Libra. Dan baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang amalan Rasa zodiak dan ratu zodiak di bulan November tahun 2020. Semoga bermanfaat.